berbagai jenis penelitiannya yang kebanyakan berdasarkan uh, studi uh, teologi Islam dan segala hal yang berhubungan dengan itu dan kami di sini uh, waktu itu ngobrol dan salah satu papernya Aji itu tentang uh, mausolium uh, Hadrami di Jawa Timur dan di sini Aji bakal menceritakan lah menguraikan pandangannya tentang berbagai uh, apa ya studi visual tentang mausoleum tersebut, yang uh, karena uh, ini adalah kerjasama juga acaranya dengan Diana Jogja yang sekarang tahun ini kebetulan itu mempertemukan seniman Indonesia dan seniman-seniman dari kawasan Arab uh, dan kami juga sangat terbuka dan sangat mengharapkan sekali berbagai pengetahuan serta pendalaman tentang uh, sejarah identitas dan keturunan Arab di Indonesia dan Aji kami pikir adalah salah satu uh, narasumber yang sangat penting serta uh, bisa berbagi banyak hal yang uh, signifikan tentang subjek tersebut uh, jadi semoga ini bisa jadi suatu ya, uh, sharing ilmu yang berguna buat semuanya kira-kira begitu dari saya dan di sini kita juga ada penganggapnya dari, uh, dari uh, Universitas Islam Nasional Sultan, Sultan Kalijaga Pak Al Makin dan modelatornya mas saya juga, mas Heru Prasetya yang banyak terlibat juga di Bienal Jogja dan saya serahkan sama mas Heru sekarang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim uh, seperti di, tadi disampaikan Mbak Oparah uh, malam hari ini kita akan ngobrol yang berdiskusi dengan Mas eh, dengan Habib Aji dan Pak Almatik. Uh, tema diskusinya tadi sudah disampaikan beberapa soal apa namanya ini museum makam Cici di Surabaya. Yang lebih luas lagi sebenarnya kebenaran kita mungkin akan menarik nanti soal sebagai teman-teman yang kemarin apa namanya kalibat paralel itu dan juga di Vietnam ada soal pergulatan jenitas uh, keturunan Arab di Indonesia itu uh, menjadi per perbincangan yang saya kira apa namanya uh, penting itu dalam konteks pertemuan Arab dan Indonesia karena hubungan apa pertemuan Arab dan Indonesia itu di Malaysia jauh sebut, negara Indonesia diberantikan uh, ada yang menyebut sekitar 9-8 tidak ada berjumpa nah malam ini kita akan berdiskusi akan mendengarkan penamparan dari Abu Paji uh, paper ini kemudian nanti Pak Almakin uh, menanggapinya uh, beberapa tanggapan kemudian teman-teman bisa E, berdiskusi, menyanggah, menanyakan, dan sebagainya. E, saya membacakan ini dulu deh. Apa namanya? Judusinkah e, Habib Haji? Pak Er. Habib Haji ini lahir di Semarang, 18 September 1983. E, sejak usia 14 tahun, Mubaji melanjutkan studi, e, studi di... Melbourne, kemudian uh, meraih gelar kesatuan di Uni University of Melbourne, ilmu sejarah, Terus Kemudian menyelesaikan program magister di National University Singapore Sekarang sedang menempuh program doktoral di ilmu sejarah dan antropologi University of Michigan. Uh, Disertasinya soal sejarah ya terutama di kalangan uh, Habib Bapak Ibu. atau lebih khusus lagi, Habib, Bidvi, di kalangan hmm. Saat ini Baga Wajib sedang melakukan penelitian di Indonesia sebagai-bagian dari ITRF. ini ITRF kan nama programnya juga in, in, tapi kalau yang ini penelitian uh, social science research Kemudian Habib juga dosen di dosen tamu di antropologi UI. Dua buku sudah terbitkan, diterbitkan mizan dan luar Satu berjudul Renungan Seorang Pemuda Muslim di Tengah Kemurungan. Yang kedua Sungai Tak Bermuara, Risalah konsep ilmu dalam Islam. Habib bisa di follow di @ikhalatas. Saya kira itu. Oh ya tadi disebut Habib Habib, saya sejauh yang saya tahu Habib itu. Gelar Tormatan untuk uh, keturunan Kanjeng Nabi. Uh, yang memahami ilmu-ilmu agama, sawas. saya kira kalau kita dekat seperti itu. Nanti tanya dia untuk nabi wajib. Itu dulu, oh, Pak Almakin sudah dijelaskan. tadi beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Senang Balijaga. Saya kira itu nanti diskusinya. Saya di sini sebagai pemandu dan semoga bisa lancar, tenang dan tidak pakai siram-siram lantai <ketan> Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu alasih Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara sekalian Pertama-tama saya harus minta maaf karena kondisi saya masih drop dari 2 hari yang lalu jadi kalau saya tidak bisa maksimal, mohon ini. yang kedua juga saya berterima kasih kepada Eva, kepada para Wardana dan timnya yang telah mengundang saya untuk bisa share salah satu riset saya uh, yang bukan bagian dari disertasi tetapi sesuatu yang saya stumble by accident gak ada plan waktu itu untuk menulis ini dan ini riset ini bermula ketika saya melakukan uh, ziarah ke sebuah musolium di kawasan Ampel Ampel Gubah sekarang tempatnya itu namanya Ampel Gubah Karena ada keberadaan Gubah ini, jadi disebutnya Ampel Gubah Yang mana kita semua tahu, baik uh, saya pribadi maupun masyarakat yang berziarah ke situ Mereka tahunya ini adalah Gubahnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tapi kemudian kok pada saat saya melihat dengan runut nisan-nisan yang ada di situ, ternyata itu gubah sudah ada sebelum Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi datang ke Jawa dari Hadramur. Jadi se ada sejarah yang yang dilupakan di gubah ini, yang kemudian itu menjadi subjek saya untuk untuk untuk uh, uh, menelusuri sejarah itu. tapi sebelum mulai saya ingin ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu mengenai masyarakat Hadramur. Orang-orang uh, Arab di Indonesia ini uh, Bisa dikatakan 98% berasal dari satu tempat Di Yaman Selatan yang bernama Hadro uh, Mereka seafaring people Mereka tidak tidak seperti orang-orang Arab yang lainnya Mereka lebih, kultur mereka lebih dekat dengan uh, Samudra Hindia Karena mereka hidup di uh, dekat uh, Apa namanya uh, Arabian Sea Jadi mereka Biasa berlayar ke Afrika Timur Ke India dan ke uh, Asia Tenggara Nah Jadi kalau kita menggunakan kata Hadrami itu siapa, siapa saja yang berasal dari Halteromor Nah tetapi di dalam uh, Masyarakat Halteromor itu juga dibagi Ada yang disebut sebagai Satu gabilah besar yang disebut sebagai Ba'alawi Ba'alawi ini artinya Anak cucu Alawi bin Ubaidillah Alawi bin Ubaidillah ini adalah uh, Salah satu dari Cicit atau keturunan Nabi Alaihi Wasallam Yang pindah ke Hadromut Sehingga anak cucunya disebut sebagai Ba'alawi Nah mereka biasanya titelnya Titel yang aslinya itu Untuk keturunan Nabi itu biasanya as, as selalu As-Sharif as Makanya yang perempuan disebutnya Syarifah Tetapi di Hadromut Di Hadromut mereka juga dipanggil hai? Tetapi di Hadromut tetapi di hadrobet mereka juga disebut uh, uh, uh, khususnya mereka yang, yang yang mumpuni dalam ilmu agama mereka disebut habib yang artinya yang mencinta dan itu adalah panggilan affection panggilan adoring untuk seseorang yang, yang dicintai oleh masyarakat nah selain dari Baalawi juga masyarakat hadrobet ada, ada yang disebut sebagai golongan masyaikh kalau tadi yang Baalawi itu seperti nama-nama keluarganya al alatas segah al habshi al Idrus al jufri bi'cihah dan lain-lain ini semua habis. Tapi kemudian ada masyayikh, masyayikh adalah golongan ulama. Tapi yang tidak mempunyai sanad, tidak mempunyai garis keturunan kena bisa sah Seperti keluarga kawazir, keluarga uh, bahna keluarga bafadil dan lain-lain. Kemudian baru ada tribesmen, ada ini suku. Ini suku-suku orang-orang yang memang uh, mereka adalah uh, uh, pemegang kekuasaan politik di ya, halumur. Kemudian baru ada kelas artisan. Mereka yang pedagang-pedagang di bazar dan lain Kemudian yang paling bawah adalah budak. Nah jadi, ini kita harus tahu dulu Istilah-istilah uh, uh, ini untuk kita bisa memahami ya? Seperti tadi sudah saya katakan Masyarakat Hebrani sudah berhijrah Ke berbagai tempat di Samudera Hindia Dan Pada abad ke-18 misalnya dan sebelum abad ke-19, biasanya orang-orang Hadrami yang datang dan berlayar itu hanya kaum Ba'alawi saja Sedangkan yang non-Ba'alawi itu baru turun ke Indonesia atau ke India atau ke East Africa setelah abad 19 Jadi kalau dulu dikatakan apakah ada diaspora Hadramut sebelum abad ke-19, jawabannya tidak Yang ada adalah diaspora Ba'alawi Karena masyarakat non-Ba'alawi tidak keluar dari Hadramut sebelum terbukanya Suez Canal. Uh, abad uh, tahun 1860-an ya. Nah, anggota-anggota keluarga Ba'alawi ini yang datang ke India, ke Afrika Timur, ke Indonesia, ini mereka sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan Muslim yang ada karena masalah geneologi mereka. Kita tahu misalnya Sultan-Sultan Melayu itu selalu uh, mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari salah seorang figur di dalam Al-Qur'an yaitu Iskandar Zulkarnain. Nah, tiba-tiba datanglah ini orang-orang dari Madinah yang memang mempunyai nasab ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mereka bisa memperkuat otoritas mereka, mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka kepada para ulama Ba'alawi ini, para habaib ini yang yang datang. Sehingga mereka walaupun datang ke sini, uh, apa namanya, datang ke Indonesia tidak mengetahui bahasa dan lain-lain tapi mereka kemudian langsung menduduki posisi-posisi sentral di dalam uh, uh, uh, struktur uh, keagamaan dan lain-lain, bahkan banyak dari mereka yang menjadi raja-raja seperti kerajaan Kubu di, di Kalimantan Tengah, itu keluarga Alidrus, kerajaan uh, Al-Kadri di Pontianak, kerajaan Bishahab di Siap Indrapura Siap Indrapura dan kemudian kerajaan zaman e, lain di Perlis, yang sekarang ada di Malaysia, itu banyak sekali Misalnya di Palembang pun banyak anak-anak e, e, dari Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin II juga e, e, dikawinkan dengan para hataib, sehingga banyak keluarga kerajaan pun menjadi e, e, e, e, adalah bergelar juga Seperti saya di Jawa, Tengah, keluarga Danuningrat, ini adalah keluarga Basyiban yang akhirnya menjadi Bupati pertama Magelang itu juga keluarga Basheiban yang akhirnya diambil mantu sama-sama Buwono Kedua kalau nggak salah Jadi mereka semua menggunakan nama-nama Jawa Menggunakan titel-titel Melayu Dan lain, lain karena mereka menjadi bagian dari ruling Elit Mereka tidak bisa kita katakan bahwa e, Kaum Ba'alawi ini mereka asimilatif tidak Tapi mereka integratif Artinya apa? Kalau asimilatif berarti hilang Identitasnya Tetapi Justru mereka itu integratif karena apa? mereka tidak mengawinkan anak perempuan mereka kepada non-ba'alami sedangkan mereka mengawinkan anak-anak laki mereka dengan uh, uh, masyarakat di Indonesia sehingga apa? mereka terintegrasi tetapi yang namanya family name ya, yang namanya nasab itu tetap terjaga dan harus kita ingat juga bahwa konsep etnisitas Arab tidak dikenal sama sekali sebelum abad ke akhir abad ke-19 kalau alawi yang datang ke sini dari satu dua generasi sudah menjadi orang Melayu, sudah menjadi orang Jawa, sudah menjadi orang Aceh, kenapa tidak? Uang mereka juga identitas mereka bukan berbasis etnis. Buat mereka identitas Arab itu tidak penting karena mereka mempunyai identitas genealogis. Ya kan? Identitas mereka adalah saya Syir. Jadi kalau misalnya identitasnya Sayyid, mau jadi Sayyid India atau atau Jawa atau Aceh atau Afrika tetap saja Syir. Ya kan? oleh karena itu genealogi nasab itu menjadi jauh lebih penting daripada identitas identitas uh, uh, etnis oke okay. kembali ke pokok permasalahan jadi ini tadi hanya sejarah singkat saja saya berziarah ke kuburan dan gubah uh, uh, uh, Habib uh, Muhammad bin Abdul al Habsyi dan saya memang sering berziarah ke gubah-gubah tempat wali-wali uh, para habaib yang ada di Jawa tapi selalu gubah ini yang ada di Ampel di sebelah kanan ini kok sangat berbeda buat saya kenapa kok bentuknya yang biasanya itu gubah-gubah para wali itu yang ada di Indonesia itu simpel dan lain tapi kok ini dengan begitu megah uh, dengan baik dan malah justru ada kemiripan antara gubah yang ada di uh, Surabaya dengan gubahnya Sultan Mahmud II di Istanbul itu dua-duanya menggunakan Uh, uh, uh, Arsiteknya itu namanya Empire Style Yang waktu itu sangat uh, populer di uh, Turki uh, Di pertengahan abad ke-19 Dua-duanya berbentuk oktagon uh, Dan keduanya mempunyai open arches Jendela-jendela besar seperti itu Dengan uh, railing yang dekoratif uh, Dan lain-lain dan ini sangat berbeda dengan kuburan-kuburan Habaib yang ada di Indonesia yang biasanya cukup simple